Halo teman-teman apa kabar tetap sehat dan bahagia di video kali ini saya akan berbagi cara memangkas bunga mawar teman-teman pecinta mawar kalian juga pengen kan bunga mawarnya itu terus berbunga dan berbunga terus simak videonya sampai habis ya teman-teman sediakan gunting potong seperti ini dan ini penampakan mawar pelori kuning yang kemarin sudah dibuat videonya ya teman-teman jika teman-teman ingin menonton ulang bisa klik link di atas bunganya sudah mulai layu dan warnanya juga sudah pucat teman-teman dikarenakan ini musim hujan hujan terus menerus di daerah saya jadi dia ada yang tidak sempat mekar sempurna sayang ya jika dipotong namun untuk mendapatkan tunas yang banyak dan untuk mendapatkan bunga yang terus-menerus kita harus potong cara potongnya yaitu cik Tangkainya itu pendek, maka satu daun dari atas, ya teman-teman. Seperti ini, saya akan potong semuanya. Oke, lanjut nah yang itu rontok sendiri teman-teman nah yang ini potongnya agak bawah ya teman-teman karena dia sudah panjang oke okay. seperti ini teman-teman jangan sayang-sayang ya karena nanti hasilnya akan lebih bagus lebih rimbun ini bunganya banyak namun lihat tidak sempurna saya akan potong semua teman-teman nah didapatlah hasilnya seperti ini ini hasil pemangkasannya teman-teman sekarang pohon mawarnya menjadi lebih pendek nanti dari pemotongan tadi akan muncul tunas-tunas seperti ini ini tunas yang muncul dari pemangkasan yang dilakukan kemarin-kemarin oke teman-teman jangan sayang-sayang jika kalian ingin mawarnya itu nantinya rimbun, banyak daun, banyak bunga, banyak cabang pangkas saja jika sudah terlihat layu teman-teman nah ini mawar floribunda yang kemarin itu teman-teman yang dibeli terakhir saya akan pangkas yang layu terlebih dahulu ya teman-teman pangkas semua Oke, okay, diraba-raba sebelah mana? Nah, dapat satu, lanjut potong aja agak susah, teman-teman, karena cuma tangan satu. Nah, yang ini masih agak bagus ya, teman-teman, tapi biar seragam, saya akan pangkas habis ini pangkasnya agak panjang oke okay. sudah terpangkas semua teman-teman ini hasil pemangkasannya teman-teman ada yang layu ada yang masih bagus banyak ya lumayan karena saya pangkas habis semua bunganya pemangkasan bunga mawar itu menandakan bahwa kita sangat menyayangi mereka dengan demikian, maka mereka akan terus memunculkan tunas dan banyak daun serta banyak bunga, teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu jika bunganya sudah mulai layu atau batangnya sudah menculur ke atas.